Salam, selamat datang di Reiki Sehat. Kali ini kita akan membahas tentang teknik grounding. Grounding adalah teknik untuk menerima energi reiki yang sangat besar untuk penyembuhan, pembersihan cakra-cakra, pembersihan jalur susumna atau jalur energi, dan lebih mengaktifkan kundalini. Beda utama dengan self-healing adalah teknik grounding tidak mengalirkan energi reiki melalui cakra telapak tangan. Dengan grounding, energi reiki yang sangat banyak dialirkan ke tubuh mulai dari cakra mahkota sampai cakra dasar. Dan dari cakra dasar diteruskan ke bumi. Sebagai referensi, bumi dilambangkan dengan kehidupan. Setelah bumi menerima energi reki, bumi akan memberikan kembali energi kehidupan dari sumber energi yang tadi ia terima, yaitu praktisi yang melakukan grounding. Energi kehidupan dari bumi masuk melalui cakar dasar dan terus keluar Melalui cakra mahkota Sepanjang perjalanan dari cakra dasar Energi bumi semakin mengaktifkan dan mengembangkan kundalini Dan terus melalui susumna Saat melalui susumna Energi bumi juga akan membersihkan jalur susumna Cakra-cakra yang tadi dilewati oleh energi kehidupan ini sangat bermanfaat bagi cakra-cakra tersebut. Membantu membersihkan, lebih mengaktifkan, dan membantu dalam proses pengembangan cakra-cakra tersebut. Energi kehidupan dari bumi ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kehidupan duniawi. Saat grounding, Kundalini juga menjadi lebih aktif melalui trigger dari energi reiki dan energi kehidupan. Sehingga, membuat Kundalini memancarkan energinya lebih besar lagi untuk membersihkan jalur susumna. Untuk penyembuhan penyakit yang berat, teknik grounding ini sangat mempunyai manfaat yang besar. Tata cara melakukan teknik grounding di reiki sehat. Duduk yang santai. Usahakan telapak kaki menyentuh bumi. Jika Anda berada di apartemen, yang tidak memungkinkan hal tersebut, cukup niatkan kaki saya menyentuh lantai atau kaki saya menyentuh bumi. Niat ini cukup satu kali saja di awal. Tidak perlu diulang-ulang. Letakkan tangan di sekitar pusar atau di mana anda merasa nyaman dan tidak cepat kaku, mulailah teknik relaksasi. Silahkan menonton video yang telah kami sediakan sebelumnya. Kami sertakan di deskripsi linknya. Setelah anda merasa cukup relax, niatkan saya melakukan grounding. Umumnya, pada saat Anda merasa cukup sehat, teknik grounding cukup dilakukan selama 5 menit. Namun, jika Anda merasa kurang fit atau kurang sehat, cobalah minimal 20 menit. Dan, jika Anda merasa penyakit Anda cukup berat, usahakan minimal lakukan dua kali sehari. Dengan durasi tiap-tiapnya adalah minimal 30 menit. Kapan waktu yang tepat untuk teknik grounding? Pada dasarnya, semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan teknik grounding. Silakan sesuaikan dengan jadwal pribadi Anda. Salam.